dan komen di bawah kolom komentar terima kasih kopling, merupakan salah satu komponen penting dari sebuah sepeda motor yang dioperasikan dengan menarik atau, melepaskan tuas kopling dengan tangan kiri sebelum masuk kerincian kerja kopling mari kita lihat bagaimana kopling dirakit di sepeda motor, Di mana tenaga dari mesin diubah menjadi tenaga putar gerak oleh poros engkol, lalu daya ini kemudian ditransfer ke rumah kopling rakitan kopling mentransfer daya ke poros input gear box lalu daya kemudian ditransfer ke poros output dan akhirnya ke roda belakang sepeda motor. Susunan kopling itu sendiri merupakan gabungan dari beberapa bagian yang terdiri dari pelat penekan yang ditahan pada tempatnya dengan menggunakan beberapa pegas dan sekrup. Pelat ini menekan terhadap paket kopling, paket kopling terdiri dari beberapa pelat baja dan gesekan yang ditempatkan pada posisi bergantian. Keranjang kopling dan hub bagian dalam dirakit dengan sumbunya sejajar dengan poros input GR box. Sekarang mari kita pahami cara kerja kopling, roda bebas keranjang kopling sehubungan dengan gear box. Tenaga mesin akan memutar keranjang kopling tetapi tidak akan mentransfer daya apapun ke gear box. Namun hub bagian dalam terhubung ke poros input gear box. Jika kita memutar hub bagian dalam ini, maka itu juga akan memutar poros input gear box. Mari kita ambil konektor hipotetis dengan gigi pada bagian internal dan eksternal yang dapat saling mengunci dengan keranjang kopling, dan, jika kita memasukkan konektor hipotetis ini antara keranjang kopling di hub bagian dalam, maka kita dapat memutar keduanya sekaligus, dan tenaga mesin mencapai GR box, dan jika kita melepaskan konektor hipotetis ini, maka keranjang kopling dan hub bagian dalam akan sendiri dan tenaga mesin terputus. Tetapi, ada masalah dalam menggunakan konektor ini, Ketika konektor dilepas, hub bagian dalam berputar karena kinerja roda belakang sepeda motor, dan keranjang luar berputar karena tenaga mesin. Inilah mengapa kedua komponen ini berputar pada kecepatan yang berbeda, untuk saling mengunci dengan kedua komponen yang tidak disinkronkan ini. Konektor hipotetis harus berputar pada dua kecepatan yang berbeda pada saat yang sama yang tidak mungkin. Misalnya, jika cocok dengan kecepatan hub bagian dalam, maka menghubungkan konektor ini dengan keranjang luar akan menjadi tidak mungkin atau terlalu sulit untuk menghilangkan masalah ini-ini paket kopling digunakan sebagai pengganti konektor hipotetis paket kopling adalah kombinasi dari pelat melingkar yang terpisah mari kita ambil dua pelat yang berdekatan dari rumah kopling salah satunya adalah pelat gesekan dan pelat gesek lainnya adalah pelat baja pelat gesekan Memiliki gigi di lingkar luar yang selalu bertautan dengan keranjang kopling dan dapat meluncur ke samping di sepanjang keranjang kopling. Pelat ini berputar dengan keranjang kopling tetapi tidak mempengaruhi hook bagian dalam. Pelat baja memiliki gigi di bagian dalamnya yang selalu bertautan dengan alur di hook bagian dalam dan dapat meluncur ke samping di sepanjang hook. Pelat ini berputar dengan hub bagian dalam, akan tetapi tidak mempengaruhi keranjang luar, karena pelat ini dapat meluncur ke samping, jadi kita dapat menekannya bersama-sama secara bertahap, untuk meningkatkan gesekan, sehingga keduanya bertindak seperti satu unit seperti konektor hipotetis, dengan pengaturan ini. Jika kita memutar keranjang luar hub, bagian dalam juga akan berputar pada akhirnya akan mentransfer daya dari mesin ke GR box. Bahkan jika pelat berputar pada RPM yang berbeda, pada awalnya peningkatan gesekan secara bertahap, di antara mereka pada akhirnya akan menyinkronkannya, jika kita melepaskan tekanan, kedua pelat menjadi independen, ini akan terputus dengan hub bagian dalam, dengan keranjang kopling, dan tenaga mesin terputus. Beberapa pelat lain, ditambahkan untuk meningkatkan kekuatan dan luas permukaan. Sekarang mari kita pahami bagaimana tekanan pada pelat ini berubah. Saat mengendarai sepeda motor, kami menggunakan pelat tekanan, untuk tujuan menyalurkan lampiran di mana satu set pegas dapat ditampung dalam satu set baut penahan, yang disekrup ke hub bagian dalam, hal ini yang menyebabkan pegas menekan dan, memberikan gaya pada paket kopling, yang mengakibatkan gesekan yang cukup antara pelat. Kita dapat melepaskan tekanan pada paket kopling dengan mendorong pressure plate ke arah luar. Kita dapat mengontrol tekanan ini dengan cara menarik atau, melepaskan tuas kopling hub, seperti halnya tuas kopling ditarik atau, dilepaskan oleh kabel atau, sistem hidrolik memutar lengan aktuator. Lengan akan menekan batang dorong menuju kopling batang, lalu melewati saluran di dalam poros input, dan mendorong pelat tekanan melepaskan tekanan pada paket kopling. Ketika tuas kopling dilepaskan, pegas akan kembali memberikan tekanan ke paket kopling. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa berguna dan bermanfaat.